Info erupsi Gunung Merapi hari ini tanggal 9 Desember tahun 2021. Gunung Merapi kembali erupsi hari ini Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021. Awan panas guguran Gunung Merapi kembali terlihat sore ini, Kamis tanggal 9 Desember tahun 2021 pukul 16.38 waktu Indonesia Barat. BPPTKG atau Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, menginfokan bahwa awan panas guguran, tercatat di seismogram dengan amplitudo 21 mm dan durasi 174 detik. Jarak luncurnya yakni 2200 meter ke arah Kali Bebeng, arah angin ke timur, kata BPPTKG melalui laman resmi Twitternya. Sebelumnya, guguran lava pijar juga teramati sebanyak empat kali pada hari ini, ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 2000 meter pada periode pengamatan Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021, pukul 00.00 .00 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pada periode pengamatan yang sama juga teramati adanya asap kawah bertekanan lemah berwarna putih dengan intensitas tebal dan tinggi 200-300 meter di atas puncak kawah Gunung Merapi. Meski aktivitas vulkanik Gunung Merapi masih cukup tinggi tetapi hingga saat ini Gunung Merapi masih berstatus level 3 atau siaga. Sementara itu, meskipun sempat terjadi awan panas guguran, tetapi menurut BPPTKG hingga pukul 17.20 waktu Indonesia Barat belum ada laporan adanya hujan abu di seputaran Gunung Merapi. Demikian info Gunung Merapi hari ini. Semoga Merapi Mandali. hari kamis Wage, 9 Desember 2021 aktivitas juga masih tinggi kuburan juga masih terus terjadi susul penyusul inilah merapi yang luar biasa itu.